Gunung merupakan salah satu bentang alam di muka bumi yang memiliki segudang misteri. Dibalut dengan rimbunya pepohonan dan lebatnya hutan rimba, membuat suasana di dalamnya semakin mencekam. Konon di setiap gunung di Indonesia ada penunggunya. Benar atau tidak, namun adanya kejadian-kejadian di luar nalar yang terjadi di gunung, membuat masyarakat semakin percaya dengan hal-hal mistis di gunung. Gunung Putri termasuk gunung yang dipercaya oleh masyarakat, memiliki misteri yang belum terpecahkan. Kisah misteri Gunung Putri Bogor mempunyai cerita tersendiri di masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang mempercayainya bahkan jika diceritakan membuat bulu kuduk merinding. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Kisah terbentuknya Gunung Putri Konon diawali dengan adanya kerajaan yang memiliki seorang putri cantik dan baik hati. Karena paras dan sifatnya, banyak pangeran yang tertarik untuk mempersuntingnya. Namun sang putri menolak tawaran itu lalu justru meminta pangeran-pangeran tersebut menjadi kakaknya. Hanya ada satu pangeran yang dendam karena ditolak oleh sang putri dan merencanakan balas dendam. Dia membawa seorang penyihir dan memintanya untuk menutup kematian putri dan raja. Keinginan sang pangeran dipenuhi. Saat dia beranjak pulang, pohon-pohon besar tumbuh secara misterius dan menutupi jalan membuat sang pangeran dan ajudannya tewas di antara rambunan pohon. Hal inilah yang membuat gunung ini dinamai Gunung Putri. Mitos mengenai asal-usul Gunung Putri, Merupakan hal yang dipercaya masyarakat sebagai alasan mengapa tanah di Gunung ini sangat subur. Konon, semasa hidupnya, Sang Putri merupakan orang yang sangat dermawan dan sering membantu rakyatnya yang mengalami kesusahan. Masyarakat meyakini bahwa rosang Sang Putri masih berada di Gunung dan membantu menjaga kesuburan tanah di Gunung ini. Masyarakat setempat juga meyakini Gunung Putri merupakan salah satu tempat yang biasa digunakan oleh Raja Pakuan Pajajaran untuk bertapa Selain itu gunung ini juga diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Kentring, Nenek Prabu Siliwangi Melansir berbagai sumber makam Kentring kerap dikunjungi ribuan orang dari berbagai daerah pada zaman dahulu Tidak hanya makam Kentring yang terdapat di daerah itu ada juga makam Jago pengawalnya Salah satu daerah di sekitar Gunung Putri yang dianggap angker adalah keberadaan gua di dekat desa Payung, Cililin, Kabupaten Bogor. Kesaksian warga setempat mengatakan bahwa dari dalam gua sering terdengar suara orang merintih dan minta tolong. Beberapa penampakan makhluk halus juga sering terlihat di sekitar gua. Konon gua ini pernah menjadi tempat persembunyian seseorang dari kejaran Belanda. Namun orang ini tidak dapat kembali ke tempat asalnya karena terlanjur meninggal akibat kelaparan.